Lihat, oh aman ya. Sekarang akan lihat di sini, center atau tidak, oblok oh, atau tidak. Oke, secara ini sudah center ya, karena emang udah saya setting. Oke, eh, setelah kemarin upgrade, lihat ke lihat jangkrik yang bawahnya itu masih gotri ya sekarang udah bearing jangkrik 6 platuk lumayan ya rame uh, dari respro tapi di sini ada kendala uh, setelah diamati dan dipasang bannya ini ke frame ataupun ke sepeda itu uh, kurang center ya uh, kurang center artinya ini harus kita betulkan kita tarik ya jari-jarinya biar center seperti itu mungkin Uh, pertama pas pasangnya itu Si tukang setting Apa uh, Rim ini Berpatokannya ke tengah Ataupun ke posisi tengah prihab ini Seperti itu Jadi posisi rim ini Tengah rim ini Dibikin patokan Ke tengah Bagian prehub Seperti itu Uh, secara sih emang lurus ya ketika belum dipasang ke prem uh, pasti lurus tapi ketika sudah dipasang ke prem itu malahan nggak lurus ya artinya nggak uh, center antara prem yang kiri dengan yang kanan seperti itu dan di sini terlihat lebih banyak ke uh, ibaratnya apa sih harusnya kan bahasa kasarnya mayungnya itu ke bagian ini ya, ke bagian sprocket kalau yang belakang mayungnya artinya eh, harusnya dekatnya ke bagian frame eh, yang kanan ini, dekat ininya tuh apa? si sisi kanan dari ban ini harusnya dekatnya ke sini. Ini malah jauh ya. Malah lebih dekat ke bagian kiri ini. Artinya eh, tugas kita akan tarik jari-jari yang posisi bagian uh, kanan kan bagian kanan ini bagian kanan Seperti itu ya uh, sekarang kita akan tarik ataupun kita, uh, akan kita akan coba membetulkan yang tidak center ini dengan alat-alat sederhana dan gak perlu ke bengkel cukup di rumah saja oke alat-alatnya itu sederhana sekali banyak kita temui ya di sekitaran kita ataupun di warung-warung ini ada katenbat ya korek kuping ya mungkin ya katenbat sama double tip ataupun solasi ban. Ya, itu terus ini sedotan Ya, sedotan gunting dan ini yang terpenting kita harus punya kunci buat settingnya kunci jari-jarinya ya. ada 11 13 9 15 dan yang kita pakai adalah yang 15 yang paling kecil ini apa eh tenggangnya nah ini sebelum kita pakai kita selipkan apa ini setelah si ban ya double tip yang hitam itu yang kayak plastik Nah, itu. Tujuannya ini kan akan lurus dengan ini apa yang satunya. Nah, gitu kan ini 15 sama 15. 15 sama 15. Oke, yang 15 ini yang kita tutup satu biar pas kita pakai ke sini ya. Ini enggak menggores bagian bawahnya. Nah, bagian ininya ini biar enggak tergores. Nah, ketika kita setting misalkan gini, ketika kita putar yang ini. Nah, putar yang ini bagian bawahnya ini enggak kegores. itu. Sehingga menghindari kerusakan-kerusakan di bagian uh, jerujinya. Itu fungsinya. Oke. Okay. Terus fungsi sedotan, sedotan ini fungsinya untuk memberi tanda mana-mana saja ya ataupun memberi tanda Bagian kiri dan bagian kanan jadi akan kita kasih bagian yang kita setting adalah yang menggunakan uh, sedotan. Ya, seperti itu yang kita setting adalah yang menggunakan sedotan jari-jarinya. Itu ya, kita akan potong dan masukkan ke jari-jari. Sini kan uh, yang akan kita tarik adalah ke uh, kanan, ya, ke kanan berarti otomatis jari-jari yang posisinya ada di, ada di sebelah kanan karena ini mayungnya enggak ke sini ya seperti itu ke kanan. Kita akan pasangnya di kanan. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan potong. Oh iya, sebelum memotong ini kita pasang dulu. Ini posisi pasang ini adalah untuk uh, menentukan melihat center ya atau tiganya biar ketahuan oblak seperti itu ya ini. Oke, di sini sepertinya di sini sudah pas nih. posisinya. Diketahuan pakai tangan juga bisa sih seperti Jadi kerasa ada benjolan-benjolan ibaratnya benjolan ke terlalu kiri misalkan atau jauh itu. itu. buat setting Selanjutnya kita akan potong bagian sedotannya. akan ya. Kita potong dulu. Mungkin ini mengingatkan kita ketika dahulu kala. Ketika kita masih kecil dan sekarang pun kita masih kecil ya. Ya, seperti itu. Potong dua dan ini juga dipotong sama ya, campur ya sama yang hijau biar lebih enggak apa ya biar lebih akurat aja gitu biar gak pusing ini oke nah, sudah dibelah ya potong kita akan masukkan ke bagian jari-jari yang sebelah kanan sini ya tinggal masuk saja daripada kita pusing ini dimasukkan seperti ini set nah kan selamat Anda kembali ke masa lalu seperti itu sekarang pasang lagi yang merah seperti ini oke berikutnya yang warna hijau. Karena kalau dikasih tanda seperti ini kita enggak pusing. Ini teh posisinya ada jari-jari yang kiri apa yang kanan gitu ya. Walaupun kita secara ini sih bisa saja kita melihat itu kan oh ini kan posisinya di kanan. Tapi ketika kita posisi sudah pegang posisi di sini kadang kita terkecoh. Apakah ini yang kanan? Ternyata itu yang bagian kiri. itu. Kalau sudah ada ini ini tandanya ini yang menjadi sasaran kita yang ada sedotannya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan tarik ya, kencangkan posisi eh, yang bagian kanan dengan menggunakan kunci ini. Ini bisa semua ya, pasang dulu Semua bisa, mungkin ini hanya triknya. Seperti itu, uh, langsung kita praktekkan. Ini masuk ke sini dulu, nah, Seperti itu, ini tinggal kencangkan saja. Kencangkan itu, berikutnya juga sama. Kecungkan lagi, ya. Nah, cungkan, udah. Ya. Berikutnya juga sama, cungkan. Ya. Ya. ya, oke. Intinya itu. Uh, teknik ini ini berlaku buat yang apa rimnya itu udah dual apa dua dual double wall ya double wall nah double wall ini kan banyak nih dari teman-teman ataupun sahabat-sahabat ya kawan-kawan semua uh, ini kok langsung dipasang secara langsung ada bannya gitu apakah ini nanti ketika kita kencengkan itu akan uh, tembus ya ataupun akan merusak ban dalam atau bisa mengakibatkan kebocoran ban akibat kita setting posisi rim ini uh, itu sangat tidak ya artinya tidak akan hal-hal itu terjadi karena di dalam rim double wall ini itu tebal dan disebutnya juga double ya jadi ada ada posisi ada dua ada dua lapis ya lapis pertama ini lapis pertama lapis keduanya itu buat perlindungannya artinya untuk lebih kokoh sehingga si bandalam itu enggak masuk ke lapisan yang pertama ini gitu hanya sampai ke lapisan keduanya saja artinya ada ini ada ruang masih ada ruang di dalamnya mungkin nanti saya akan perlihatkan double wall itu seperti apa jadi aman ya posisinya ketika kita mau nyeting dengan ban terpasang itu aman gak bakalan bocor itu bro ya nah itu si apa katanya kita kita lihat sambil posisi apapun lihat posisi itu karena atau tidak oke kita lihat oh aman ya sekarang akan lihat di sini sentuh atau tidak oke. Blok atau tidak? Oke, secara ini sudah center ya, karena emang udah saya setting dengan teknik yang seperti tadi gitu ya. Dan ini pun lancar-lancar saja, gak ada yang berubah si embutnya, Ya, itu menandakan sudah center. Nah, teknik ini berlaku juga untuk ban depan ya. Kalau untuk ban depan. Itu, kita harus membalikkan sepedanya dulu, ya, biar mudah untuk diputar uh, posisi bannya. Karena itu, trik sederhananya dari saya: terima kasih.